Oke, okay, welcome back to my channel. Akan ada 25 puluh yeah. yeah. Oke, okay guys, sudah lama aku udah upload video, ya. Yeah. Karena malam aku lebih aku kan? akan pulang kampung Di tahun ini di akhir tahun ya Aku mau pulang kampung di hari apa kita pulang kampung nih? Senin Senin ya? Kalau bilang hari Minggu Berarti tanggal 21 ya? 20 eh? Tanggal 20 Oke okay, tanggal 20 Kami kami pulang kampung Eh ini nih ya, ya ya Aduh Tengok Aduh. Aduh. Aduh, guys Kayak gini kalau aku mau bikin video guys Aku selalu ada buat kalian guys Pasti pada kepo kan Persiapan aku apa aja Pulang kampung Pengennya oleh-oleh kan Aku ada sudah persiapkan nih guys Oleh-oleh buat keponakan-keponakan aku aja mak nanti dulu Nanti dulu mak -maknya. Tunggu aku bergaji dulu dari, contoh ini baru mamanya belikan. persiapan aku tak banyak ini semua baju-baju nih baju-baju semua aku mau bawa balik semua Nih, aku baru beli andok baru tuh tapi aku tidak seribah hmm. itu mau balik-balik kampung aku bawa balik-balik kampung yang simpel-simpel aja aku mau beres-beres dulu guys supaya nanti tidak sibuk pas hari-hari kampungmu kan di Batang iya ih, eh, itu kan kampung bapak sama mama ada dah Aka belikan oleh-oleh buat abang dadan ada ada apa truk oleng dua truk oleng dua Kal satu, Abang Dadan satu, jadi kalian kebaran, gitu. Wah. Pas lah ya ini ya. ya, Alhamdulillah ada rejeki. Mudah-mudahan rejeki banyak lagi aku bisa belikan. Keponakan yang di sini jangan sedih ya. Ya, aku bisa belikan keponakan yang di sini juga ya. Besok -besok. Ini keponakan yang di yang di kampung dulu keponakan di sini gampang aja kita gitu tinggal pergi ke mall aja nanti ya kalau hah kalau ada apanya oh kalau ada happynya oh, apa nih ya bang Adit ini ya Superman oh Batman Superman oh abang Berti ini robot aku tak merasa memilih inilah apa ini hmm. ya kok apa tuh kak? apa iya. namanya kah ini celana mama ini perasaan aku tak ada milih iya ini anak siapa yang kecil-kecil comel-comel ini anak nadine hmm. nanti ini adik kembaran sama nadine ya, ya ini ada dua bapak belikan ada dua bapak belikan nanti kembaran sama wow. wah bapakku yang ini pak Hah? aku yang ini kan ada dua satu buat dadan abang dadan ha, bapak bapak oleng. ini nih, kembaran nanti sama Aka ya abang dadan ya. tuh muat abang dadan nih muat lah muat ya ini, ah, nyuruh oleng, bapak-bapak pun -bapak, nak beli yang baru juga. Oh iya ya. Aku di Batam tak sukses pula, ya kan? Lah, dia jauh -jauh. beli celana baru, tengok gaya kali lah. Udah jauh-jauh merantau katanya, mendingan di sini aja. Aku merantau ya ke Batam nih jujur aja. Tidak ada sepeser pun aku bawa duit ongkos aku dibayarin, istri aku dulu bukan kau ya, sorry ya, nah, dibayarin aku ingat masih, dia aku curhat Ongkos dibayarin Spesial pun aku enggak ada buat duit batami, oh, jadi modal apa aku modal ini aja lah. Allah, Allah, Allah, enggak ya dia nak balik kampung dia paling heboh Oh nih bayi siapa nih keren kali Wak untuk Bapak ajalah nih Oh ya muat untuk apa ha enggak, Itu kan, nguat. ha ha muat nih paksa-paksa ajalah ya kan biasamaan kita kan terus dulu ini apa, Mak? Gocom <laughs> mata daster. Iyalah. Pasti penasaran, kan? Harganya berapa, kan? Tak boleh Daster yang cantik ini Aku kasih tengok Tengok, tengok Cantik, loh nah, Ini daster uh, Almarhum uh, ini. Harganya 35 dolar. So aku mau jalan-jalan kalau nggak hujan ke pasar Sekin. Ya. Ya Allah. Kita kita cari yang branded branded limited edition ya kan. Di dalamnya sudah ada guys. Sudah ada. tuh sudah banyak. Jadi aku tinggal tambah cepet. Kayaknya kau mau balik kampung lama nih lah ah Kok banyak kali kok banyak? Iya, lah Ini lagi. Kan kepalanya empat Tapi aku cuman cuman sebentar aja di Pulau Gigang, guys. Aku bakalan balik lagi ke Batam. Karena aku ada kerja di Batam. Dan juga tapi ya, nanti kayaknya aku le lebih banyak nanti kontennya di Pulau Kijang ya, aku mau telusuri ya, aku mau kasih tunjuk dengan kalian Pulau Kijang seperti apa. Jadi kalau yang subscribernya Dio Prayogi pasti tahu lah Pulau Kijang karena kemarin kan dia pulang kampung sama Mak Barbar juga. Aku nggak ikut guys. Nah, kali ini aku pulang kampung Mak Barbar gak ikut karena ini aku menghadiri acara nikahan. Uh, Ipar aku ya adiknya. Istilah. Rencananya tadi malam ini aku mau turun ke pasar Jodoh karena hujan hujannya lumayan deras ya di Batam. Dah lah tutuplah lighting Jadi kayaknya besok mau cari oleh-oleh untuk makan makanannya. Juga. tinggal penuhkan satu tas ini udah kayaknya tiga tas aja ya Mia soalnya kalau banyak-banyak aku seru ngangkutinnya nanti di pelabuhan jadi ceritanya kami mau baliknya pakai ferry eh, ya Mia tadinya kami mau balik pakai Loro guys tapi berhubung bawa ini bocah-bocah ini karena kalau di Loro nanti pasti kami minap minapnya di laut rencananya kami mau balik pakai wajar, balik Pakai ini langsung sampai ke Pulau jam Tak payah sih nggak lagi. Oke lah. Oke okay, ya. Iya. Oke okay, guys, sampai di sini dulu konten aku. Nanti aku lanjutkan lagi untuk belanja ke pasar Jogja, guys. Ya, jangan kemana-mana kalian komen kalian like, bagikan ke teman-teman kalian ya. Yang orang, -orang ya <laughs> akan ada 25 Eh, gonya pipi, mati aku Taruh pidan itu Taruh. apa ini? Kau tak tahu ini tabungan, tabungan viral di TikTok. Tengoklah. korban modal. korban TikTok. <laughs> korban tiktok tapi dia sudah bikin kayak gini tengok bawahnya ah, haha ha, gigi-gigit tikus mana isinya dek tengok dek nggak ada kan dek jadi apa tapi aku orang maklum guys dia sudah sudah ada niat untuk nabung ya kan untuk nabung udah ada niat, bagus kalau gagal pertama coba lagi gagal kedua simpan coba Ciku. lagi nanti dibuang anakmu teru aku bikin ya udah ya Oke sampai di sini dulu ya dadah